Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marawis MTS Negeri Lima Serang dibinai oleh Ibu Konyatul Aisy dengan pembimbing Ibnu Sharif Hidayatullah yang dipimpin oleh Ninda Aulia. Marawis merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah MTsN Lima Serang. Cintai musik Islami dengan ikut marawis, kembangkan diri untuk mempelajari musik-musik Islami. Marawis mengadakan latihan rutin setiap hari Senin dan hari Sabtu dua kali pertemuan dalam satu minggu. Ayo bergabung bersama kami, Marawis Anissa MTs Negeri Lima Serang, kembangkan dan budayakan musik Islami Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Ainale Ainale Ainale Ainale Ainale Ainale Ainale